Terima oleh Allah Siapa mereka Mereka-mereka huh? yang sering Mengherdik Anak yatim Anak yatim itu Seorang anak yang umurnya Belum balik Yang ayahnya wafat Ayahnya wafat Bukan cerai loh ya Ayahnya wafat Kalau kalau diceri enggak? Karena masih punya ayah Ayahnya wafat Ini anak ini kurang kasih sayang Dulu di waktu ayahnya masih ada Ibunya ramah Tapi setelah ayahnya wafat Ibunya keras Karena ibunya sudah enggak sabar lagi Kalau dulu sang suami Masih bisa mencarikan nafakoh sekarang suami sudah tiada tidak ada yang mencarikan nafkah. Kadang-kadang ibu ini kesal sama anaknya, lalu anak-anaknya ini itu dibentak. Dengerin bu bambu, bambudi, madi, dengerin. Kamu kalau punya anak yatim, artinya ayah bu, suamimu udah wafat, jangan pernah membentak. Dulu di waktu suamimu masih ada. Kamu sayang banget sama anak-anakmu Sering kali ya, Kamu berguru Setelah suamimu wafat Dulu Sekarang sudah tidak Seperti dulu lagi Dulu sering berguru dengan Anak-anakmu Sekarang mbak cekal ke kepro bentak-bentak <tuh> Yang sabar Paham? Kalau kamu tidak sabar, sering bentak-bentak anak yatim, dengerin. Hmm? Kamu agamamu tidak akan diterima oleh Allah. Agamamu adalah agama yang bohong. Salatmu salat yang bohong. Puasamu bohong. Dengerin ini. Membentak anak saja diharamkan oleh Allah. Bagaimana dengan seorang wanita yang menitipkan anaknya di yayasan yatim piatu? Dengerin ini tak tutup undake mic wingku. Enggak bener itu. Nanti kalau anak-anakmu kamu titipkan di yayasan yatim piatu, anak kamu dibuat bisnis empuk sama yayasan-yayasan itu. Yayasan-yayasan itu to ke sana kemari cari donatur. Alasannya anak yatimpi, ibu ibunya enggak bertanggung jawab, dengerin, wah ibu, dengerin, dirawat anak ini Siapa lagi yang punya kasih sayang luar biasa terhadap anaknya, kalau tidak ibunya, percaya enggak? <tuk> kalau ibu-ibu yayasan belum tentu sesayang ibunya sendiri, percaya enggak? Pada akhirnya anak yatim piatu yang ada di tempat-tempat yayasan kering-kering, yang ibu-ibu yayasan. Anak yatim disiksa. anak kecil-kecil disiksa. siapa coba nyuci mobil, coba bayangkan. Kadang-kadang anak yatim dibentak-bentak. Kasian, kamu itu payah. Suami masih hidup, kamu dijotosi kamu, percaya gak? Percaya gak kan? Ya. Kamu punya istri, bentuknya seperti itu, terus anak kamu dititipkan di yayasan piatu so Seumamanya kamu hidup itu insyaallah, cucumu bawa tegak Percaya gak kan? Kasian, suamimu wafat, kamu mentelantarkan anakmu, kamu titipkan di yayasan yatim piatu udah bener itu Wahai para orang-orang kaya Wahai para orang-orang yang nyantuni anak yatim Santunilah anak yatim piatu itu Datang ke tempat ibunya Paham? Caranya gimana Caranya menikahi ibunya Masya Allah, <laughs> Masya Allah. Ini nyantuni yatim piatu Yang benar-benar nyantuni Dengerin Rasulullah membuat contoh Rasulullah memberi contoh Lakotkan, lakon Viro di saat saya dati khotija, punya anak empat yatim piatu, Rasulullah hadir untuk menyantuninya dengan cara bagaimana menikahi ibunya. Sunnah, paham, nyantuni yatim piatu, King Ono Iku, jarani. Orang kau malang jipu, anak E, bukaku ya jadi nengomahmu, ya engkau bantuan nengomahmu, ya Pale, dengerin, jangan dikumpulin itu anak yatim piatu. Kami tidak akan sehebat ibunya di saat merawat ibunya merawat anak yatim piatu itu digendong, ditimang-timang, gitu. Kamu bisa. Melah anak yatim piatu bosan he ni, bosan makanya anak yatim piatu ini ya kering gering Buktikan lagi, ya mana aja Kadang-kadang malah menipu, eh, mencari donatur ngalor ngidul, eh, eh Quran untuk anak yatim piatu, pembangunan pondok untuk anak yatim piatu, padahal ya sengeng goni, majikani. Senti bangun, oh my eh, kamaran untuk anak yatim piatu, jelek-jelek, kumuh-kumuh, naun Wen besok Allah Jangan sekali-kali makan anak harta anak yatim piatu. Karena di akhir zaman ini akan terjadi orang-orang yang ngumpulin anak yatim piatu untuk mencari keuntungan pribadi. Dengerin ini, yang paling tepat menyantuni anak yatim piatu datang ke tempatnya seorang ibu yang punya anak yatim piatu, kemudian menikahinya. Kalau kamu tidak mau menikahinya, dengerin Kang, malap aku. Kalau kamu nggak mau menikahinya, eh, maka caranya coba subsidi. Ini Bu pembiayaan untuk anak yatim piatu. Ini Bu untuk apa? Eh, untuk Lebaran. Ini Bu untuk pembiayaan sekolah. Ini Bu untuk beli tasnya, sepatunya. Ini Bu untuk gitu. Kamu itu payah nyantuni yatim piatu nunggu kalau tanggal 10 muharram terus kamu pajang nunggu di panggung anak yatim piatu mbok pameri terus mau terus ngelus alasannya tidak ada orang yang mengelus-ngelus kepalanya anak yatim piatu kecuali setiap belinya eh, pinter dalil misi-misi nih percaya gak? Percaya. Coba kamu tak pasang ini panggung, coba, Kang-Kang, tapi tak pasang ini panggung tak ya dia terima saya ketewu ini panggung, coba, malu enggak, Kang? Malu! Malu itu... Dengerin ini, paham, Pak D? Bu paham? Kalau kamu pengen nyantuni, enggak usah macam anak yatim piatu itu di panggung, kasihan Orang begini itu yang ngasih malu, percaya enggak? Percaya mes-mes bu, mes ya Allah bu, malu itu yang asli ha? dengerin yang paling tepat itu antar bantuan itu ke tempat ibunya biar dikelola sama ibunya jangan dikumpulin anak itu kamu eh, kamu apa, kamu pisahkan anak yatim piatu itu dengan ibunya kasihan, kasih sayang ibu, ibu itu hilang pada akhirnya banyak anak yatim piatu di tempat-tempat yayasan nakal-nakal. Kenapa kok nakal-nakal? Kurang kasih sayang. Fadelkanlah dia tuh yatim. orang yang mendustakan agama. Mereka mereka yang mengherji nyentak-nyentak sama anak yatim piatu. Wallah yahudu ala boambil miskin dan mereka tidak pernah memikirkan. Hmm? Makanan-makanan untuk fakir miskin Dengerin ini Kamu-kamu hey, kan anaknya orang kaya Kamu kan orang kaya kamu, Otak kamu cerdas Kalau kamu cerdas kan jadi pejabat Jadi kyai, pintar cari uang pintar cari beras Kasian itu yang fakir-fakir itu Di bulan Ramadan ini Jangankan untuk beli baju baru Untuk masak nanti sore itu kadang-kadang gak ada Terpaksa hutang di bank titil di bank titil, kadang-kadang, masya Allah setiap hari ditora tare. Kamu itu wes ora nggak mau mensubsidi atau membantu bahan makanannya. Orang masakin malah buat dua ya lili. Man agak riba, agak riba Sampean mau, sampean berani ngutangi uang fakir tanpa bunga. Orang-orang fakir itu tuh dibuat beli-bias itu nggak ada terpaksa hutang di bank mingguan, bank senenan, bank solosonan. kasihan Kalil mulu nyampe fasah ta riba, riba. Tapi kamu tidak pernah memberikan solusi kepada fakwar fuk ramasakin. Hmm? Kamu pengen tahu orang-orang yang mendustakan ini agama? Sholat mereka tidak diterima ama Allah, puasa mereka tidak terima oleh Allah, Wah, eh? tarwah mereka nggak diterima oleh Allah, ibadah mereka nggak terima oleh Allah. Mereka yang tidak pernah memikirkan, memikirkan. Makanan, makanan bukornya masakin. Orang miskin, miskin itu rata-rata otaknya kurang cerdas, rata-rata. Gara-gara ketidakcerdasan mereka, maksud saya cerdas mencari uang loh ya. Nah masalah cerdas ringking ringkingan terus, Bareng terjun di masyarakat dia itu nggak pinter cari uang. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Jadi pinter dapat ringking terus, tapi nanggulek duit itu nggak pinter. Contohnya kayak, aku kowe yang nunggui, disu pinter, wah pinter. Cari uang nggak bisa. Dengerin itu dipikirkan. Fawailul hmm? lil Dengerin, dengerin, dengerin. Neraka wel itu. Wakil ulama mengatakan celaka bagi orang-orang yang sholat. Neraka wel itu disuguhkan untuk orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladhinahum al-sholatihim sahun. Mereka-mereka yang apabila sholat dia lupa. Di sini ini ada dua makna. Satu, dia lupa sholat. Jadi mereka diwajibkan oleh Allah sholat, tapi orangnya tidak sholat. Hmm, alasannya kerja, alasannya di kantor, alasannya wis berbagai macam alasan. Mereka orang akan dimasukkan di neraka well, kelak di akhirat. Sebagian ulama mengatakan makna daripada eh, fawailu lil musallin. Itu artinya, al al-sholatihim sagun, dia sholat, tapi gak ngerti. Gak ngerti. ngerti Allah wakbar itu apa, gak ngerti. Baca Fatihah nggak paham. Mereka sholat nggak paham sholat itu tiopong nggak ngerti dia nggak ngerti maksudnya sholat, He? makanya Allah mengatakan amanu bagaimana akan tercipta khusyuk? Bagaimana kamu sholat itu bisa khusyuk memahami lafal-lafatnya sementara kamu nggak bisa, makanya di dalam permasalahan ini toh orang itu to harus belajar lughat, mempelajari mana-mana fatihah supaya kamu paham. Jadi ngerti inna sesungguhnya sesungguhna sholatku Wanusuki dan ibadaku Wamamati dan matiku Wamahyaya dan hidupu Lillahi saya serahkan kepada Allah Sehingga tidak terjadi gejolak Ada orang setiap hari solat Tapi hidupnya tergejolak Berarti pas solat tidak paham Apa yang dilafatkan. Dengerin Alladinahum al sahun mereka-mereka yang pamer, pamer, gogo serbian Wah, akhirnya kiai, gogo jubah, akhirnya wali, gogo imamah, pamer, wala. nak romadion, welle, macokorane, neng speaker gegeri kasihan, tetangga-tetangga, masjid tetangga, -tetangga, tetangga musolan, nonton, sinetron Saya sene tron, sene tron, sene tron, dengerin heh umpamanya nggak gue speaker kan allah tau dengerin dengerin apa apa aku jenguk speaker rono nggak usah pamer nggak usah pamer nggak usah pamer ciri-ciri orang orang pamer itu toh dia ibadah itu tidak bisa istiqomah wulan nak ramadan ke kuir masjid-masjid musola-musola bareng bar Ramadan hilang total gue pamer dengerin paham? dengerin ini ibadah itu ya karena allah jangan dipamerkan Semoga saja panjungan paham apa yang kami kami katakan jangan dipelintir rombongan saya kalau nggak paham pecet nomor wa saya 081228032825 atau datang ke rumah saya rt 2 rw 1 terus kerja wonosalam demak dukung boy kampung mandung mandung itu manusia yang diundung-undung kampung Mayit. kemudian kan diundung-undung atau kampung pondok pesantren yang bertingkat-tingkat menurut saya diundung-undung eh? eh? Jangan pamer, kalau kita ini pamer Akan disiapkan oleh Allah wel, dengerin Nggak pamer hmm? Hmm? Diteruskan oleh Allah <tosan> hmm? <tosan> Dan mereka tidak mau <tosan> Tidak mau menolong Kalau ada orang minta tolong sama kamu Selama kamu mampu, selama kamu bisa Ditolong Paham. Ditolong Kang, aku lara Kang. Cuciake bajuku, dicucikan. Paham. Bisa nyuci baju enggak? Bisa, layak Dicucikan. Ada orang minta tolong sama kamu Kang, ya Allah. Istri saya itu sakit, hutang 100 ribu untuk bawa ke dokter dibantu. Terus Teruslah no, oleh kamu enggak bantu. Berjuta-juta alasan. Eh, maaf, maaf, uangnya terpakai sendiri. Jadi ya, ya terpakai. Dengerin dibantu, orang-orang itu dibantu. Kemarin ada orang pengen pinjam sama saya 2 juta. Eh, pengen pinjam, saya sendiri nggak punya uang. Saya bilang, ya insyaallah ya, nanti ya, kalau punya ya. Kemudian ditagih-tagih terus. Sampai kayak rentenir ya. Pakai-tagih <laughs> terus aku nyamkan. Mohon maaf ya, saya belum punya. Ya, Semoga saja panjeningan-panjeningan semua atau bisa ngamalin ilmu walaupun sedikit ya Diamalin walaupun kamu enggak mau melakukan yang tadi ya menyantuni anak yatim piatu dengan cara menikahi ibunya Tapi setidaknya anak yatim piatu itu diberi uang ya Saya diberi uang ibunya jangan anaknya kalau anaknya gitu gue besok nah, anak kecil kan nggak bisa mentasarukan uang ya enggak Ibunya caranya Makanya kalau ada santen lan piatu itu uangnya berikan sama ibunya biar ditasarufkan ibunya. Ibunya nanti yang yang ngerti caranya mentasarufkan. Paham, Jeng? Yo ngene iki. tak buka ini satirnya Nek satire dak tabuka. Lah wong sak kampung turun ngerti aku. Kenapa tak wis buka? Iya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala minna minnal alamin. Alhamdulillah Allahumma في